Tugasnya agak sedikit berat ketika nanti menghadapi one one yang emang komit ke arah depan Apakah bisa untuk mendapatkan carry dengan mudah Dengan dari shallow cut juga dia punya crossbow of Dan dive in ke arah seorang paris ini. Itu makanya Tapi ya udah ada masing-masing udah memiliki man juga Yang pastinya nanti untuk tank ya Semua akan menjadi kerupuk pada akhirnya Kalau udah berhadapan Tidak. dengan seorang man Di LAN game Dan kali ini Tidak. LG Tidak. lagi dan lagi Wow, masih bersamaku Pranya masih PD dia. Oke, tapi agak sedikit menarikkan di sini adalah Esmeralda dan juga Kupranya kita sendiri. Esmeralda dengan adanya seorang kari di sisinya Geek Fam, ini benar-benar shield-nya bisa dihabiskan dengan sangat yeah. besar dengan True Damage dari seorang carry Sedangkan shadow pick terhadap Nana di sini Hero yang sering banget digunakan sama insting belakangan ini dengan kombinasi Nana digi dan juga Uranus yang terlepas apa yang bakal terjadi dengan early stage dari arah dan juga Kickbang? Oke okay, digi Nana akankah langsung diamankan seorang Nana kali ini nah, yes. yeah, dan pastinya seorang kari akan menjadi ban mandor kebun lagi semuanya akan langsung diberikan kepada seorang kari ya Wow ini dia keseluruhan hero dari masing-masing tim setelah berpikir panjang Akhirnya mereka udah berhasil memilih Kelima hero Untuk langsung bertarung Di Land of Dawn Di match yang kedua Di game kita yang pertama Tapi Kira-kira Siapakah yang akan mendapatkan Poin di game yang pertama RRQ atau Geekbump Apa? RRQ, Geekbump RRQ, Geekbump Baiklah kalau begitu Sekali lagi sebelum Kita menuju ke game yang pertama Eh hey, biar lari dan suaranya Wow Yes, berkembangkan langsung di MPL Arena tapi kayaknya tanpa berlama-lama kita bakal segera masuk dalam Land of Dawn untuk membuktikan game siapakah kali ini yang bakal memenangkan poinnya kali ini apakah dari sisi di yeah. atau dari era hoshi ya yeah. nah, ini dah. game pertama dari best of three series antara era hoshi dan juga kita let's go dan juga buat teman-teman yang ada di rumah jangan lupa langsung di kolom komen kita dengan bentuk support untuk keseluruh tim dan juga jangan lupa Hashtagnya mari kita ramaikan stop menghina dan mari berkarya ya langsung, langsung aja disampaikan. Kali ini kita langsung masuk aja ke dalam game -nya. Udah ada R7 tadi yang mencoba langsung masuk ke dalam area pertahanan dari FIFA oh. Sesilian support kali ini, Sesilian support karena saya di sini ya, diambil sama LQ Hoshi dengan tadi dipakai seorang Wu kita langsung ke sana. Ayat jago LG cukup sekarang kali reverse time bakal dikeluarkan kali ini masih mencoba untuk bertahan dan sepertinya bakal diulur lagi. Ya tapi seperti yang tadi kita lihat Red Buff-nya berhasil so. diamankan oleh Gik Gak kebagian Red Buff untuk seorang One One di awal game ini Lemon harus mencari lagi harus farming lagi tempat lainnya sementara itu Carmilla di bagian bawah masih mencoba mengganggu pergerakan seorang Lemon dan juga Finn dan Sin kali ini bersama-sama. Ya tapi di sini Finn nanti bakal ada sedikit PR yakni adalah membuat item mana sebanyak-banyaknya karena memang dimensil saja nggak yep. bisa menopang. Mana yang dimiliki sama seorang Finn sendiri di sini dengan ya. Tapi tadi juga dari Finn mengeluarkan shot. Mencoba untuk mendapatkan Red Bull yang dimiliki Sama Geek Tapi masih bisa di-secure sama Geek Fam ID Tapi sedikit compact Meski Lemon terkenal dengan hero pool yang luas Rekor pemainan dengan hero pool terbanyak di season ini sekarang Dipegang oleh Alan Jago dari Geek 13 hero berbeda dari 15 game Wow, 13 hero berbeda dari 15 game Sementara yang kita lihat Yap, Gold Cup-nya harus keresan lagi Dari persembahan tadi langsung dikeluarkan Seorang LGA bisa lagi bertahan Harus diamankan kufranya di awal-awal Sementara itu Lemon akan -kan Dia bisa menyelamatkan diri Enggak Tiga orang dari Kifam Langsung mengungguli pergerakan dari seorang Lemon baik sekali tiga orang ini berkumpul tiga ini berkumpul bersama-sama dan mereka langsung objektif untuk mendapatkan satu out di bagian bottom lane sementara itu Sid dan Pin dari arah atas langsung aja datang dan Flame Shot ditembakkan Rolling Star akan digunakan sama seorang Sid kali ini dan juga bakal mengincar seorang Ratu Ratu akan kamu bisa selamat dengan pergerakan dibikat oleh Merelda Slender Kadar Slender Kiri dan juga ada bug Impact di sana ada Keep Ramzu yang berhasil dimakan sama tim teman dari RK Benar banget. cepat banget per, uh, pergerakan dari RRQ ya, mereka langsung membalas dari mereka kehilangan 2 poin, mereka kehilangan core-nya seorang lemon, tapi langsung dibalas Ramzu juga langsung dipulangkan hanya saja sekarang Ramzu sudah memiliki 2 poin kill, plus telnya bounty hunter pasti akan bertambah lagi still. belum lagi dengan meta hyper carry sekarang dengan item rom yang langsung memanjakan seorang core-nya yes, dan turtle sudah datang, kalian mau Gang kali ini turtle pertama, siapa bakal makan, makan kurang-kura kali ini apakah di sini bakal diambil sama King of the King atau justru si nerd kali ini ya dari Team Geek Famid sendiri. Well tapi kita lihat kali ini dua-dua dan sebenarnya keunggulan di Ernie ini di, lebih dipegang sama tim Geek Fam dengan seribu yep. network advantage kali ini. Ya benar-benar dan kita lihat aja Uranus di bagian di bagian atas ya sendirian mencoba untuk cutting Minion hanya dia sekarang scene di bagian mid mencoba untuk clear Minion terlebih dahulu tapi Grok juga di bagian atas mencoba untuk mengganggu pergerakan farm dari seorang kari harus dipukul mundur aja dan sekarang scene-nya tanpa gangguan bisa gak dari RRQ untuk langsung mendapatkan turtle karena akan banyak sekali advantage yang uh, yang mereka bisa dapatkan kita lihat oke langsung dibantu aja oleh seorang pin dan berhasil untuk mendapatkan turtle yang pertama banyak kita... tapi di sebelah sana ada yang lupa base-nya di sebelah mana di sini ipin ya Brasil masuk dengan cutting nih teman-teman dari RRQ Hoshi Sedangkan kalau kita lihat di sini Uh, sini disini sini sudah cukup nyaman level 7 dengan ada tiga mas tiga roaming item yang dimiliki sama tim arrow key sedangkan dari tim tim king ada 4, tapi crossbow dan kali ini fal coba untuk naikin depan ram coba untuk mendapatkan lempar dan berhasil di jatuh tapi di sisi belakang sini fal juga berhasil di jatuh sama sama Masuk dari bagian belakang Udah di pop up juga time journey Tapi enggak juga sempat untuk menyelamatkan. Dari seorang gigi dan bener-bener Dari tadi, kornya saling ditumbangkan Dari kipam udah ada Ramsey yang berhasil ditumbangkan Dari arah sendiri udah ada Lemon yang berhasil ditumbangkan Bener-bener pergerakan yang sangat baik Mereka semua bergerak langsung menuju ke arah masing-masing kornya -masing Kita lihat ya sebentar lagi dari replay yang berada Seorang Lemon langsung dikejar habis-habisan Walaupun sebelumnya kronk -kron bomb tengnya berhasil dikeluarkan Dan langsung mengarah ke Karmila Tapi di saat dia turun, langsung disikan habis Betul banget, dan juga PMP yang dikeluarkan sama seorang V juga cukup penyakitkan hati dan jiwa di sebelah sana ya langsung memberikan damage yang cukup besar juga karena teman-teman dari Geek Fam dan kalau kita lihat kali ini 5-3 sudah ada pembalasan dilakukan sama tim RGOSI tapi kita lihat sudah sini di juga dibuka lagi dan berhasil di Sheldon kali ini Insti berhasil mendapatkan Sheldon terhadap Cecilian tapi Cecilian hanyalah seorang support sebagai core. Hanya seorang support dan luar biasa sih, tadi dari Molina Blitznya langsung connect, langsung terstand dan ada Kari di bagian belakang yang langsung menghantarkan damage-nya juga. Menambah lagi pundi-pundi gol untuk seorang Ramzu dan Oreko kali ini langsung diamankan oleh seorang I. Eternal HP-nya semakin kencang dan semakin tebal. Terutama kedua kali ini sudah datang ke line Apa yang bakal terjadi? Siapa yang bakal bikin kura kurek jadi sate? Tapi Red Buff-nya... Akhirnya di -reset. kali ini tidak dilanjutkan lagi terlalu berbahaya seperti itu generasi lain. Ipin berhadap dengan R7 Ini tank ketemu tank siapa yang bakal jadi makanan Tapi R7 di sini masih bisa untuk sedikit mundur Karena the form of nature juga imunnya masih berjalan ya Iya pakel banget R7 ya Dan <laughs> tadi gangguin orang mulu <laughs> Sampai ke lagi dan Endless Battle langsung diamankan oleh seorang Ramzu. Eh, hey, Flameshot-nya langsung konek aja. Namun pal ini kan langsung maju ke bagian depan. Udah ada Molina kecil yang langsung nabrak ke arah seorang Lemon. Harus mundur lagi ke bagian belakang. Yes, dan kalau kita lihat dari sisinya. Sisi yang udah bikin ke arah lagi. Tracheon, Esmeralda juga memiliki bikin Reaper kali ini. Masih bisa bergerak ke arah. Mungkin okay, bisa Heaven's Defender. tapi kita lihat di sebelah sana. Dari seorang Ipin. Mungkin Crystal juga bisa jadi target selanjutnya sih. Dari seorang Sin. Di sisi bawah. Wow, sementara ini Pal kita lihat aja dia langsung aja membuka, mencoba untuk membuka war di bagian depan Dan Ayam Jako langsung serap strategi di bagian belakang Reverse timenya langsung aja dilepaskan oleh anti-cece dimiliki oleh seorang lemon Sementara itu Tarto harus diamankan lagi oleh seorang Sin Baik sekali, dua Tarto udah dimakan sendirian Yap, dua turtle berhasil dimakan sendirian scene di sini benar-benar jadi leluasa yep. Level 11 kali ini walaupun lemon agak sedikit tersusah-susah Di menit segini <laughs> yep, ya, benar -benar. Masih, masih level 9, masih mencoba untuk mendapatkan Puni-puni goldnya kali ini karena baru saja Memiliki raptor, ma uh, sorry karena side-side aja di sini yang dimiliki Sama seorang lemon, sedangkan sendiri yep. Sini hampir hampir menyelesaikan item keduanya Dan dari tim kickfans kali ini Bakal coba untuk dive in ke arah Tau, dan datang atas generasi Wow, Molina Blisa tadi sudah dikeluarkan juga. Terisak sedikit lagi itu tubuh seorang LG. Tapi, satu irunya lemonnya itu sudah tumbang. Sekarang kita lihat aja pal yang malah harus terkepung. Berada di tengah-tengah kerumunan dari flyer RRQ. Namun, di sini kerugiannya ada di... Arachio Lemon lagi dan lagi, 032 sekarang dia harus tetengang. Walaupun di sisi lainnya, kalau menurut gua pribadi, Lemon bisa jadi pengalian isu, di mana di saat dia harus di terus-terusan, Sin bisa terus memperkaya dirinya. Betul sekali, karena Sin sekarang udah kan, memiliki level yang lebih tinggi dibandingkan seorang kari di sini, level 12. Dan benar-benar Shilpa udah benar benar banyak banget dengan adanya plus monsieur dari seorang Shin sendiri di sini. Tapi kalau kita <tuk> secara objektif, anak Yuho memegang objektif yang jauh lebih banyak. Entah itu dari sisi turret, entah itu dari sisi bertom, mereka bisa yep. nge-stake ngesteir keduanya dengan sangat baik gitu loh. Sedangkan King dia hanya berhasil mendapatkan satu di sisi bawah dan itu pun karena Lemon yang berhasil mereka siksa dari awal. <tuk> Disiksa kan? <tuk> Disiksa baik-baik. Diperas oleh <tuk> <lah, lemonnya. tuk> Diperas abis abis-abisan ya lemonnya tapi kita lihat ya. Raptor masih udah berhasil diamankan oleh seorang lemon juga. Sementara kali ini mereka berada di bagian tengah dari RRQ LG coba untuk open map dulu. Di bagian atas Paul berada sendirian di depannya udah ada lemon dan juga mencoba untuk langsung mengejar. Sementara Red ini King kita lihat ya, time tadi gagal untuk mendapatkan seorang R7 tapi masih di kejar ayam jago yang ternyata sekarang adalah burung yang berlarian kemana-mana ini. Oke, okay, tapi kita lihat sebelah sini juga R7 agak sedikit terkaget mungkin dengan posisinya nih yang dimiliki sama tim teman-teman kickfam Fam sebelah sana. Tapi Wave minion, kalau kita lihat Wave minion di kedua Wave minion Era King Horse di top dan di bottom itu ngepush langsung ke arah Kick Fam Adi. Dan Lehman di sini tugasnya cuma dari tadi. Kalau kita lihat dia cuma dari bottom nih, dia bahkan nggak berpindah lain walaupun udah berkali-kali di shatter. Karena roaming yang dilakukan sama Era lihat di sana ada yang bisa disiakan wow, wow. luar biasa, luar biasa sekali. tapi kali ini seorang kari yang berhasil mendapatkan sesi luar juga very baik sekali berjalan dari seorang ejidar. kari nya juga tumbang. siapa lagi debel sila dari kek pop tapi grok nya untuk mati matian. Hingga berada posisi paling depan di situ Pobla, silisih atau dengan sangat baik Sedangkan lemon Dengan tadi krombo seperti yang kita bahas di awal Sangat nyaman untuk mengincar seorang Uranus Di situ impin berhasil dimakan dengan sangat baik kali ini <tuk> dengan ada di mana atas juga Leman bakal jauh lebih percaya diri Untuk mencoba menghabiskan shield dan demikian sama teman-teman dari Kingcraft Apalagi dari Uranus ya, Tapi gue luar biasa sih ngeliat Scene dia lompat langsung on point ke arah ayam jago Gak boleh lagi ada time journey Yang akan mengganggu seluruh strategi yang akan mereka mainkan dan luar biasanya langsung berhasil terendam tanpa adanya time journey yang berhasil dikeluarkan baik sekali gerakannya cepet banget betul banget hampir wipe, wipe out sebenarnya udah bisa di sebelah sana cuman giginya udah, udah kembali giginya iya, udah di lagi udah pecah telur lagi dari seorang gigi di sebelah sana tapi uh, kalau kita lihat segini Perbedaan level dari seorang Sin dan juga teman-teman Geek Fam ini menjadi salah satu kunci juga kenapa Sin itu memiliki damage yang sangat luar biasa besar. Sedangkan so, kalau kita lihat dari teman-teman uh, Geek Fam, yang paling tinggi di sini adalah Ramju. Tapi kita rasa ada mengincar karena seorang Vizir bakal dicoba di shadow. Iya, tapi jen -jen. retikonya dia langsung berhadapan dengan seorang Sin. Dan Shin lagi-lagi berhadapan mendapatkan seorang Ramju. Sakit banget. Jok, tapi ayam jago berusaha untuk kabur. Belum bisa, dia juga harus berhasil di takedown oleh seorang Sin ini luar biasa sisi dari tadi tapi bagian atas kita hanya seorang lemon ke untuk strike sampai tidak berhasil bisakah dia langsung untuk strike boost ke arah base yang ada di Gipang sementara ini Ipin gak bisa lagi bertahan harus dipecut habis-habisan harus ditambuh oleh seorang emerald dan kali ini web Minion udah hadir saya tunjukkan oleh harga, -harga di sini Sin yang mendapatkan level sangat tinggi sehingga pemerintah MS yang sangat luar biasa besar karena teman-teman kickback perbedaan 4-5 level dari antara Sin dan juga teman-teman kickback menjadi salah satu kunci juga di situ